Selamat sore, masyarakat Bali yang saya hormati. Sore hari ini, saya menyampaikan perkembangan tentang kasus COVID-19 yang kita hadapi di Bali. Yang pertama, dapat saya laporkan bahwa pada hari ini, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan sebanyak 157 orang. Artinya, hari ini ada penambahan kasus PDP sebanyak dua orang dari jumlah kumulatif kemarin kemudian dari 157 orang tersebut telah diambil sampel dan yang telah keluar hasilnya sampai sore hari ini sebanyak 136 orang dengan rincian 111 orang dinyatakan negatif dan 25 orang dinyatakan positif berarti hari ini ada penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak enam orang karena kemarin sembilan 19 orang ya. kemudian kabar baik juga harus saya informasikan kepada masyarakat bahwa hari ini dilaporkan ada enam orang yang positif COVID-19 itu sembuh dan dipersilahkan pulang. Dengan demikian, maka hari ini, yang sampai dengan hari ini, jumlah kumulatif PDP yang sembuh itu sebanyak 10 orang. Terdiri dari dua orang WNA dan 8 orang WNI. Adanya PDP yang sembuh ini menumbuhkan keyakinan dan juga kepercayaan kepada kita semua bahwa virus Corona ini bisa kita sembuhkan caranya tentu dengan disiplin menjaga kesehatan disiplin mengikuti karantina jadi itu adalah kuncinya sehingga dengan demikian Dapat saya ambil garis besarnya bahwa hari ini ada penambahan kasus positif 6 orang Pada saat yang sama juga ada yang sembuh enam orang Tambahannya ya Dari enam orang yang sembuh hari ini dua orang berasal dari 6 orang positif yang saya laporkan tadi Jadi sesungguhnya yang positif hari ini 6 orang tapi sudah sembuh dua sehingga tinggal empat orang. Kenapa diumumkan bersamaan antara positif dengan sembuhnya? Karena dia dirawat di rumah sakit meskipun dia positif tapi fisiknya sehat. Setelah beberapa hari dirawat baru keluar hasil laboratoriumnya menyatakan positif. Tapi pada saat yang sama, karena dia kondisi fisiknya sehat, juga telah dilakukan uji laboratorium. Dua kali berturut-turut, hasilnya negatif. Jadi itu perkembangan kasus kita pada sore hari ini. Selanjutnya tentu kami pemerintah Provinsi Bali dan juga Satgas tetap meminta kepada seluruh masyarakat Bali untuk terus melanjutkan upaya-upaya pencegahan, penyebaran COVID-19 ini dengan jalan semakin disiplin dalam menerapkan protokol jaga jarak mengurangi aktivitas di luar rumah meniadakan kegiatan keramaian, meniadakan kegiatan hiburan meniadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau deterjen pada air yang mengalir. Sangat baik dan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Jika ini bisa kita lakukan dengan penuh disiplin, maka kami punya keyakinan COVID-19 ini akan berhenti pada angka ini saja. Tidak akan berkembang mengenai orang lain. Sekali lagi kuncinya adalah disiplin setiap individu masyarakat Bali untuk menerapkan prinsip-prinsip yang saya tetapkan tadi atau yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar, sadar akan kesehatan, Sadar akan tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, keselamatan kerabat, dan juga keselamatan masyarakat Bali secara keseluruhan. COVID-19 ini berawal dari satu individu, menyebar kepada individu yang lainnya karena berinteraksi dengan orang lain, tidak menerapkan atau tidak melaksanakan secara disiplin upaya-upaya pencegahan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, kami akan terus mengajak, mengingatkan, menghimbau masyarakat Bali, setiap individu, agar disiplin dalam melaksanakan upaya-upaya pencegahan ini. Mengenai peta, banyak kabupaten kota, ya atau beberapa kabupaten kota yang sudah menyusunnya. Kami di provinsi tentu juga akan menyesuaikan dengan peta mereka, karena sesungguhnya fakta-fakta tentang kasusnya itu kan ada di kabupaten kota. Ya kan Tadi sudah dibuat Tetapi masih dalam bentuk manual Pak Gubernur minta supaya dalam bentuk digital Jadi kita sempurnakan ya kan Jangan lupa peta itu akan berkembang Setiap hari ya. Bukan peta yang statis ya Tadi sebenarnya sudah hampir kita rampungkan Tapi Pak Gubernur minta supaya disajikan dalam bentuk digital Karena itu kita transfer ke bentuk digital 6 ya. ya. orang yang positif ini Semuanya WNI Tapi dari yang positif ini dua sudah sembuh ya kan Semuanya WNI Kasusnya Berasal dari luar daerah Bali, tapi bukan dari luar negeri, dari luar daerah Bali. ya Karena dia setelah berpergian ke luar Bali, kemudian pulang ke Bali, mengalami kondisi demam, setelah diperiksakan dan diuji labnya dinyatakan positif. Jadi bukan dari transmisi lokal, juga bukan dari luar negeri, karena ini tidak pernah ke luar negeri. Yang lama kita tunggu atau masih memerlukan waktu menunggu adalah menyatakan positifnya. Ya kan? Karena Meskipun kita di Bali Sudah memiliki lab Untuk melakukan uji swab Tapi sesuai dengan Protokol pengujian swab Kalau positif Kalau dari hasil uji lab Di daerah positif Maka uji lab Harus dibawa lagi Ke lab rujukan Di Jakarta Sehingga ini membutuhkan waktu Sementara menunggu Hasil uji lab dari Jakarta turun, orang ini kan bisa ber, mengalami perbaikan-perbaikan kondisi kesehatannya ya kan, karena dia dirawat di rumah sakit. Sehingga pada saat turun hasilnya, orang ini sudah dalam keadaan sehat dan juga sudah diambil swabnya di lab daerah di uji. Ya kan? Setelah melalui uji ini, dia sudah dinyatakan negatif, tetapi justru hasil yang dari positif ini yang... Belum datang, karena itu kan dibawa ke Jakarta. Kalau negatif, maka cukup diumumkan di sini. Jadi kan lebih pendek waktunya. Nah, kapan orang dinyatakan sembuh? Kalau secara fisik, dia memang sehat. Yang kedua, dari hasil uji terhadap swab dinyatakan negatif dua kali berturut-turut. Sehingga dengan demikian, maka dia dipersilahkan pulang. Jadi protokolnya begini, kalau dinyatakan negatif, tidak perlu dibawa ke Jakarta. Kalau positif hasil ujinya di sini bawa ke Jakarta. Nah ini membawa ke Jakarta dan menunggu hasilnya ini kadang-kadang butuh waktu beberapa hari. Sementara di sini sudah sehat dan sudah diuji lagi. Kan ini bisa tiap hari diambil sampelnya kan? Ya. Ini kan butuh waktu beberapa hari ini baru keluar. Padahal di sini orangnya sehat dan rumah sakit sudah mengambil swabnya negatif. Tunggu dua harinya, diambil lagi, negatif, sudah dua kali negatif. Tapi belum bisa kita pulangkan karena masih menunggu yang di sana. Ya. Jadi memang kelihatannya aneh kan? Kok baru dinyatakan positif, sudah dinyatakan negatif. tidak Karena yang dinyatakan negatif cukup hasil lab di sini. Kalau positif, bawa ke Jakarta. Jadi butuh waktu. Yang pertama tentang penutupan yang dilakukan oleh beberapa desa. Ini sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan pencegahan penyebaran virus Itu konteksnya seperti itu Di desa yang melakukan penutupan itu mereka membaca atau diberitahu tentang peta persebaran Bahwa di situ ada kasus positif ya, atau ada PDP dalam jumlah yang signifikan Sehingga tentu masyarakatnya punya khawatiran lalu dilakukan penutupan tapi sepanjang laporan yang diterima oleh Satgas penutupan itu tidak dilakukan secara total. Ya, ya kan? Jadi untuk masyarakat setempat bisa orang lain bisa sepanjang kepentingannya jelas. Jadi Di luar kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipahami tentu tidak diizinkan. ya kan? Juga ada pembatasan waktunya kan? Sedangkan masyarakat setempat yang punya kepentingan keluar apalagi membeli, Obat, membeli bahan makanan, tentu harus diizinkan. Tidak ada penutupan total. Jadi konteksnya seperti itu. Ya. Ini juga adalah konsekuensi yang harus, konsekuensi yang terjadi karena publikasi peta-peta persebaran itu. Ya. itu. Itu konteksnya. Ya, jadi tidak semuanya tanpa implikasi. Jadi Satgas sebenarnya sudah menghitung semua implikasi. Kenapa kita juga tidak mengungkap data sejelas-jelasnya tentang orang yang terinfeksi itu. Karena ada implikasi-implikasi yang lebih besar dari kepentingan mengungkapkan identitas itu. Seperti tadi, kalau bayangkan kalau penutupan itu dilakukan secara total, masyarakat tidak bisa keluar termasuk membeli bahan makanan. Kan lebih berbahaya ketimbang satu orang yang kita ungkap datanya itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya berpulang kepada individu itu sendiri dan keluarganya. Tetapi upaya untuk mendorong mereka karantina dan juga melakukan pengawasan mereka, Satgas sudah menggunakan jalur-jalur yang berlapis-lapis. Pertama, setiap peserta karantina, setiap ABK yang pulang setelah di rapid test diberikan pengarahan untuk melanjutkan karantina di rumah masing-masing. Surat keterangan kesehatan hasil rapid test itu juga sudah berisi penjelasan khusus, kolom khusus agar melanjutkan karantina di rumah masing-masing yang kedua Satgas sudah bersurat kepada Bupati kepada Dandim kepada Kapolres untuk mengawasi para kawan-kawan kita ini yang baru pulang luar negeri agar mereka tertib, disiplin melaksanakan karantina mandiri Bapak Gubernur sudah membentuk Satgas Gotong Royong berbasis desa adat Tugasnya juga sama, mengawasi mereka. Kemudian di desa juga dibentuk posko desa yang beranggotakan Kepala Desa, Unsur Desa Adat, Babinsa, Babinkam Juga diberikan tugas yang sama untuk melakukan pengawasan kepada kawan-kawan kita yang baru pulang ini. Yang berikutnya, Satgas telah bersurat kepada semua kepala desa dan lurah untuk menginstruksikan semua ABK yang pulang ini agar melaporkan diri ke kantor kepala desa atau kantor lurah. Laporan itu digunakan sebagai data oleh perangkat desa, perangkat lurah untuk melakukan pengawasan. Artinya Satgas ini sudah menggunakan jalur pertama, jalur ABK itu sendiri, orangnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, jalur pemerintah Kabupaten Kota, jalur Dandim, jalur Kapolres, jalur Babinsa, jalur Babinkantimas, jalur Kepala Desa, jalur Desa Adat. Apalagi yang kurang, siapa lagi yang harus mengawasi. Kalau masih ada yang tidak disiplin, berarti ada lapisan-lapisan ini atau jalur-jalur ini yang tidak berfungsi dengan optimal. Kalau Satgas ini adanya di tingkat provinsi, tidak mungkin tangannya sampai menyentuh mereka itu yang jumlahnya ribuan dan tersebar di ratusan desa. Tidak mungkin, tapi jalur-jalur ini sudah kita gunakan. Tapi semuanya itu berpulang kepada individu masing-masing, sampai sejauh mana tanggung jawabnya terhadap kesehatan dirinya, keluarganya. Kalau dia tidak bertanggung jawab, maka dia akan lakukan tindakan yang indisipliner. Jadi kembali, mari kita ingatkan bersama Kalau perlu media membantu menulis Baik di media cetak, di media online, di media penyiaran Beritakan, tulis besar-besar Supaya mereka tertib melakukan uh, karantina mandiri Dan supaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap mereka nah, ini berarti saya sudah menggunakan jalur media lagi Jadikanlah itu sebagai judul berita Ajakan kepada mereka untuk melakukan karantina dan ajakan kepada masyarakat melakukan pengawasan. Kalau perlu, kalau perlu, minta supaya kalau ada masyarakat yang menemukan mereka tidak disiplin, dilaporkan kepada posko desa itu. Nah, karena di situ sudah ada babin babinkamtimas, babin ada aparat penegak hukum di sana. Nah, itu yang mohon dibantu oleh media supaya diberitakan. Sehingga ini menjadi pengetahuan bersama dan masyarakat harus ikut melakukan pengawasan. Mengapa? Kali ini kepentingan bersama. Karena kalau mereka tidak disiplin, maka warga masyarakat lain bisa terkena, ya kan?